bahwasanya ramadan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi jika kamu merasa cocok dengan ramadan ini silahkan stay terus di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok silahkan cari yang lebih cocok kepada energi anda di sini kita akan bahas tentang kesehatan keuangan karir pekerjaan hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Virgo di bulan Oktober Tahun 2020 Untuk bersingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan Seorang Virgo di bulan Oktober Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Virgo di bulan Oktober selanjutnya kita akan mengambil kartu-kartu kartu pekerjaan seorang Virgo di bulan Oktober Tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan Asmara seorang Virgo di bulan Oktober tahun 2020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 Triopsod ataupun tiga pedang Secara umum, triopsod itu diartikan perasaan sakit dan terluka ada orang ketiga, triinwan ataupun dalam artian ini mendapatkan pengkhianatan dari hubungan asmara ataupun sang kekasih. Jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang Virgo di bulan Oktober tahun 2020 itu mengalami penurunan dikarenakan di bulan Oktober ini seorang Virgo merasakan sakit hati, merasakan terluka. Dan di sini seorang Virgo merasa ada seseorang ataupun ada pasangan yang membuat indikasi orang ketiga di dalam hubungan asmara, sehingga di sini seorang Virgo merasakan sakit hati dan berdampak negatif kepada kesehatannya. Namun, di sini disarankan kepada seorang Virgo agar tidak terpuruk di dalam sakit hati ataupun di dalam kesedihannya. Di sini juga disarankan seorang Virgo agar bangkit dan selalu men-support diri sendiri agar kesehatannya semakin membaik dan untuk support energinya adalah King of Cup secara umum King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ya, pun yang sudah dewasa dan dalam kategori ini seseorang yang lebih tua dari Virgo sendiri jadi di sini menggambarkan seorang Virgo mengalami rasa sakit hati yang bernapar negatif kepada kesehatannya di bulan Oktober dan di sini ia mendapatkan masukan dan support dari seseorang yang merupakan sahabat kerabat ataupun teman dekatnya selanjutnya kita kartu keuangan seorang tirgob dan kartunya adalah two of pentacle ataupun dua coin secara muncul pentacle itu digantikan dapat mengontrol keuangannya proses kestabilan sudah didapatkan keuangannya dalam posisi stabil dan di sini seorang yang mampu mengkontrol pengeluaran dan pendapatan di bulan Oktober tahun 2020. Dan di dalam kategori ini, seseorang itu akan mengambil langkah yang dapat menunjang keuangannya semakin bagus lagi di bulan Oktober tahun 2020. Dan di sini menggambarkan... Keuangan seorang Virgo di bulan Oktober itu tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Keuangannya dalam kestabilan, ia dapat mengontrol pengeluaran dan pendapatan. Namun di satu sisi, seorang Virgo ingin bangkit dan melakukan suatu hal yang baru ataupun sesuatu tindakan yang menunjang keuangannya semakin bagus dan mendapatkan rezeki yang semakin bagus di bulan Oktober tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah naik of Cup Secara umum, naik of cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Virgo di dalam proses kestabilan, di mana ia ingin mengambil satu langkah yang menunjang keuangannya semakin bagus. Dan di sini, seorang sahabat Virgo sendiri mendukung atas tindakan ataupun langkah yang akan diambil seorang Virgo yang bertujuan untuk menunjang keuangannya semakin bagus lagi. Selanjutnya, kita ke tarik pekerjaan seorang Virgo di bulan Oktober, dan kartunya adalah five-of-one ataupun lima tongkat secara umum five-of-one itu diartikan kerjasama akan ia lakukan namun di satu sisi akan terjadi perpecahan ataupun miskomunikasi dengan rekan kerja jadi di sini menggambarkan seorang Tirgo ingin memulai suatu karya yang baru dengan melakukan suatu hal kerjasama ataupun berpartner dengan orang lain yang dimana di satu sisi ini merupakan tindakan yang ingin menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Oktober namun di akhir-akhir ataupun di kemudian hari, seorang Virgo akan mengetahui sisi buruk yang didapatkan atas kerjasama tersebut, dan di sini, bukan seorang Virgo bersama partner akan mengalami miskomunikasi ataupun perpecahan. Di sini, menggambarkan pengkhianatan akan didapatkan oleh seorang Virgo di dalam segi usaha ataupun segi kerjasama bersama orang lain yang disimbolkan dengan. Sri Obsor yang merupakan dampak negatif kepada kesehatan atas karir dan pekerjaan yang ia rasakan di bulan Oktober tahun 2020. Namun di sini kerjasama ini akan berlangsung lama, namun di kemudian hari ia akan menjadi perpecahan. Dan untuk support energinya adalah kenaik obsor. Secara umum kenaik itu dituliskan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan. Seorang Virgo yang melakukan kerjasama dengan orang lain di mana tujuannya adalah menunjang keuangan serta kehidupan lebih bagus lagi. Dan sini seorang Virgo mendapatkan masukan ataupun respon yang positif dari seseorang sahabat, kerabat, ataupun teman dekatnya. Selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Virgo dan kartunya adalah Six of Cups ataupun Enam Piala Secara umum, Six of Cup itu diartikan memberikan sesuatu dengan ikhlas, memberikan kasih sayang dengan ikhlas kamu belum tahu dan belum pasti ia akan mendapatkannya kembali. Jadi di sini menggambarkan, untuk hubungan asmara seorang Virgo di bulan Oktober tahun 2020, seorang Virgo selalu memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, serta memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh pasangan. Namun di satu sisi, seorang pasangan di sini bermuka dua, ataupun yang digambarkan dengan melakukan indikasi orang ketiga, dan dalam proses tahap perencanaan namun di dalam tahap ini seorang Virgo sudah mengetahuinya sehingga di sini Virgo merasakan sakit hati yang berdampak negatif kepada kesehatan seorang Virgo di bulan Oktober tahun 2020, namun di satu sisi seorang Virgo berusaha menutupinya dan berusaha bangkit untuk asmara yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Namun di sini pasangan akan selalu membiarkan Virgo melakukan usaha itu dan pasangan akan menyadari di mana kesalahan yang terletak yang ia perbuat kepada seorang Virgo di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk support energinya adalah... Page of Pentacle, secara umum page of Pentacle itu diartikan seorang anak. Jadi, di sini menggambarkan seorang figur memberikan kasih sayang yang penuh meskipun dibalas dengan perselingkuhan ataupun perencanaan indikasi orang ketiga. Dan di sini seorang Virgo tetap bertahan karena di sini tujuannya adalah menjalani hubungan yang serius bersama pasangan, di mana tujuannya untuk ke jenjang yang lebih serius. Dan di sini seorang Virgo mendapatkan support dari seseorang anak yang merupakan anak tetangga, anak saudara, ataupun anak sahabatnya. Selanjutnya kita ke kartu kesimpulannya, dan kartunya adalah justice. Secara umum, justice itu diartikan keadilan, sebab akibat. Ada sebab dan ada akibat. Jadi, jika kartu di justice kita gabungkan dengan kesehatan seorang Virgo, di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan pengkhianatan di bulan Oktober yang berdampak negatif kepada kesehatannya, di mana ia mendapatkan dukungan dan motivasi dari seorang sahabat yang sangat berdampak positif kepada kesehatannya. Dan di justice di sini menggambarkan akibat seorang Virgo mendapatkan pengkhianatan di bulan Oktober, sehingga di sini menyebabkan kesehatannya akan menurun. Di bulan Oktober tahun 2020, selanjutnya jika kartu The Justice kita gabungkan dengan keuangan seorang Virgo di sini menggambarkan, keuangan seorang Virgo di dalam proses kestabilan ia sudah mampu mengkontrol keuangannya di bulan Oktober tahun 2020, dan di sini ia ingin mengambil satu langkah yang tujuannya mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi, dan di sini ia mendapatkan dukungan dari seorang sahabat, kerabat, dan teman dekatnya, dan The Justice di sini menggambarkan efek yang ditimbulkan dari langkah yang diambil oleh seorang Virgo di bulan Oktober di mana ia mengambil langkah untuk meningkatkan keuangannya sehingga di sini menyebabkan keuangannya perlahan akan semakin meningkat di bulan Oktober tahun 2020. Selanjutnya jika kartu The justice kita hubungkan dengan kartu pekerjaan seorang Virgo di sini menggambarkan seorang Virgo ingin mengambil langkah di mana ia ingin berpartner ataupun kerjasama dengan orang lain yang berujung perpecahan ataupun miskomunikasi dan di sini seorang sahabat ataupun kerabat memberikan motivasi agar seorang firgo bangkit dan semangat kembali dan the justice di sini menggambarkan dikarenakan seorang sahabat memberikan motivasi kepada seorang firgo di sini mengakibatkan seorang firgo akan kembali bangkit dan berusaha bekerja dan memperbaiki karirnya di bulan Oktober tahun 2020 selanjutnya jika kartu the justice kita gabungkan dengan hubungan asmara di sini menggambarkan Seorang Virgo memberikan perhatian, dan apa yang dibutuhkan oleh pasangan, meskipun mendapatkan pengkhianatan. Dan di sini, seorang anak yang merupakan anak tetangga anak saudara menjadi penyemangat kepada seorang Virgo karena di sini tujuan seorang Virgo adalah mendapatkan keturunan dari pasangan dan di Justice. Di sini menggambarkan efek dari energi ataupun masukan serta... Motivasi yang diberikan oleh seorang anak kepada seorang Virgo, di sini seorang Virgo tidak akan patah semangat dan terus memperjuangkan asmaranya bersama pasangan di bulan Oktober tahun 2020, yang dimana nantinya akan berujung kebahagiaan. Dan di sini kita bisa melihat untuk angka keberuntungan seorang Virgo di bulan Oktober tahun 2020, itu berada di angka 3, 32, 25, 56, dan 69.